Bagaimana cara menemukan referral link? Halo semuanya, dalam video ini, kami akan menunjukkan cara menemukan referral link dan menggunakannya untuk mengundang pengguna baru. Seperti yang anda ketahui, pengguna baru memerlukan referral link agar dapat mendaftar di sistem Coin. Semua partner yang mendaftar menggunakan link anda secara otomatis akan ditambahkan ke barisan pertama dan memberikan anda komisi termasuk beragam bonus dari pembelian mereka. Untuk membagikan referral link kepada partner baru, Anda harus menyalin link tersebut. Lalu masuk ke dashboard dan geser slider ke arah pojok kanan atas ke Show Referral Link. Setelah itu, Anda bisa melihat link Anda dan menyalinnya dengan mengeklik ikon penyalinan yang berada tepat di sebelah link. Anda juga bisa menampilkan link sebagai kode QR. Cara ini sangat nyaman bila Anda berkomunikasi dengan calon partner secara langsung dan ingin mengajak mereka bergabung dalam struktur Anda secepat mungkin. Untuk menampilkan referral link sebagai kode QR, klik tombol di sebelah ikon penyalinan. Link Anda akan langsung muncul di layar. Kode QR yang dihasilkan dapat dipindai menggunakan program khusus di smartphone. Sedangkan beberapa model smartphone tertentu dapat memindahinya cukup dengan mengarahkan kamera.